Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya Arif Dwi Jayo, Di pembelajaran online Untuk kelas 10 farmasi FKK Farmasi Klinik Komunitas SMK Wali Songo 1 Gempol Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Dosis Dosis obat ya. Uh, yang pertama tentang pengertian dosis dosis itu uh, adalah takaran suatu obat ya takaran suatu obat uh, yang dapat dipergunakan dan diberikan kepada seseorang uh, seseorang pasien atau penderita baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar di dalam ketentuan farmakopee Indonesia edisi ketiga mencantumkan dua macam dosis ya ini yang pertama eh, dosis maksimum ini dosis ini berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari pakai ya penyerahan obat dengan dosis melep eh, dengan melebihi dosis maksimum dapat dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan eh, dan Uh, tanda seru pada penulisan resep oleh dokter penulis resep tersebut yang kedua adalah dosis lazim ya dosis lazim merupakan uh, petunjuk yang tidak mengikat tetapi biasa digunakan tidak tia, biasa digunakan biasa, uh, sebagai pedoman umum oke okay. Yang selanjutnya tentang macam-macam dosis Yang pertama adalah dosis terapi Dosis terapi adalah eh, takaran yang diberikan Takaran yang diberikan dalam keadaan biasa Dan dapat menyembuhkan si sakit atau pasien tersebut Yang kedua tentang dosis maksimum ya. Dosis maksimum adalah takaran terbesar Yang dapat diberikan kepada orang dewasa Uh, baik untuk sekali minum maupun sehari minum tanpa membahayakan Ya, yang ketiga uh, LD itu singkatan dari lethal dosis 50 yaitu takaran yang diberikan kepada uh, hewan percobaan yang dapat menyebabkan 50% dari hewan percobaan tersebut mengalami kematian Ya. Yang keempat LD100 Atau lethal dosis 100 Yaitu takaran yang menyebabkan Kematian pada 100% Atau seluruhnya Hewan percobaan tersebut Jadi se, eh, Hewan percobaan itu Diberikan eh, dosis eh, Yang dapat menyebabkan 100% Atau semuanya hewan percobaan itu menyebabkan kematian. Yang selanjutnya, daftar dosis di menurut FI digunakan untuk orang uh, dewasa berumur 20 sampai 60 tahun dengan berat badan antara 58 sampai 60 kg. Itu dosis maksimal menurut FI uh, 3. Untuk orang yang sudah berusia lanjut Nah untuk orang yang berusia lanjut Dan pertumbuhan fisiknya sudah mulai menurun Maka pemberian dosisnya eh, Akan lebih kecil daripada orang dewasa Akan lebih kecil daripada orang dewasa Sebagai perbandingannya itu seperti ini ya, Orang yang umur 60-70 sampai 70 tahun Dosis yang digunakan adalah per 5 dari dosis dewasa. Ya, kalau umurnya 70 sampai 80 tahun itu adalah 3/4 dari dosis dewasa. Jadi semakin orang itu uh, usianya semakin tua, maka dosis yang digunakan semakin kecil. Contoh selanjutnya adalah 80 sampai 90 tahun. Ya, dosis yang digunakan adalah 2 per 3 dari dosis dewasa dan untuk 90 tahun ke atas itu menggunakan setengah dari dosis dewasa oke, saya lanjutkan untuk eh, dosis untuk anak dan bayi Ya, untuk anak dan bayi ini memerlukan perhitungan khusus karena kenapa? respon tubuh anak dan bayi terhadap obat itu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa ya dalam memilih menetapkan dosis memang tidak mudah karena harus memperhitungkan beberapa faktor antara lain umur berat badan dan jenis kelamin serta sifat penyakit dan daya serap obat serta ekskresi obat tersebut eh, terhadap anak dan bayi oke cara menghitung uh, dosis maksimum untuk anak dan bayi itu ada dua metode yaitu menggunakan berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan yang saya jelaskan pertama adalah tentang uh, berdasarkan umur ada tiga rumus yang digunakan pada saat menghitung dosis maksimum untuk anak yang berdasarkan umur Yang pertama adalah rumus Young Rumus Young itu adalah N Dibagi N plus 12 Dikalikan dosis maksimal dewasa Ya, Dosis maksimal dewasa ini bisa kita lihat di buku Farmakopi edisi ketiga Halaman 959 uh, situ mencantumkan uh, semua obat yang mempunyai dosis maksimal dan itu angkanya nanti kita gunakan untuk dosis dewasa. Ya. Rumus Young N dibagi N/12 di mana N itu adalah umur anak di bawah 8 tahun. Jadi uh, umur 1 sampai 8 tahun bisa menggunakan rumus Young Ya, dengan rumus N dibagi n plus 12 kali dosis maksimal yang kedua rumus diling rumus diling itu lebih sederhana yaitu n dibagi 12 dikalikan dosis maksimal dewasa dosis maksimal dewasa juga bisa dilihat uh, sama dengan rumus yang di buku farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 959 ya di situ akan tertera semua dosis maksimal kapan menggunakan rumus Yong kita menggu, eh, eh, kapan kita menggunakan rumus diling yaitu pada saat anak yang kita hitung dosisnya itu umurnya 8 tahun ke atas jadi 8 tahun sampai ke 20 tahun itu bisa menggunakan rumus diling ya Terus bagaimana kalau uh, pasien itu umurnya 8 tahun pas ya Apakah kita harus pakai rumus young atau rumus diling ya kalau pasien tersebut uh, umurnya 8 tahun pas kita bisa menggunakan rumus young maupun rumus diling kita pilih salah satunya karena nanti hasil perhitungannya sama Nanti di pertemuan berikutnya Saya akan jelaskan dengan contoh soal Untuk bagaimana menghitung uh, Rumus Young maupun rumus diling Yang terakhir yaitu menggunakan rumus FED Yaitu uh, N dibagi 150 dikali dosis dewasa Dikali dosis dewasa Dimana N itu adalah umur bayi dalam bulan Biasanya bayi, bayi itu kan Disebutnya umur dalam enam bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Biasanya seperti itu. Untuk bayi, ya. Bayi kita menggunakan rumus namanya rumus Fred. Yaitu N dibagi 150. Dikali dosis maksimal dewasa. Sama dosis maksimal dewasa bisa dilihat di buku Farmakope Indonesia edisi ketiga. Halaman 959 ya uh, nanti di pertemuan berikutnya kita akan aplikasikan rumus tiga ini tiga rumus Young, di -link dan Fred ke dalam contoh soal ya uh, untuk pertemuan kali ini tentang macam-macam dosis dan cara perhitungan dosis kepada anak dengan menggunakan tiga rumus yaitu di Link, Yong dan Fred. Uh, saya jelaskan sampai sekian. Uh, Kalau pun ada pertanyaan, monggo silakan nanti dilakukan di Elingo maupun dengan WhatsApp kelas bisa untuk berinteraksi dengan saya. Baik pertemuan daring kali ini saya akhiri cukup sekian. Pak Bilaithofiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.